Dari kesempatan hari ini kita akan mereview untuk pemasangan terpal di kolam gurami ini ukuran kolamnya kurang habis kita tuju kali 23 meter dengan kedalamannya setengah meter dan ini tetapi barusan pemasangan terpalnya ini tinggal mengancing kok bapak koma yang dihitung ini kita kasih air dulu supaya nggak panas. ini kita menggunakan terpal merek krokodil dari Korea. ini sebelahnya 10. nah ini untuk saluran pembuangannya yang ada di sini. ini kita menggunakan tipe paralon aw 4 dim. ini kurang lebih bisa menampung ikan gurami dari bibit sampai panen 3.500 sampai 4.000 ekor dan ukurannya mungkin sekitar 2 ton nah, di sini kita baru punya tiga kolam yang ukuran 7x23 meter yang di ujung sana itu 1, 2 dan ini yang 3 jadi untuk proses pemasangan terpalnya tadi kita ngambil titik tengahnya dan seperti ini tadi ini ada tulisannya yang di tengah ini kita ambil yang dari sini sampai ujung sana ini lurus jadi untuk nanti pinggirnya juga akan lurus semua dan kenapa ini kita kasih air dulu supaya nanti kalau pemasangannya yang di samping ini untuk perpalnya tidak narik ke samping jadi kita bisa langsung lihat untuk urusnya ini seperti ini kalau ini sudah selesai kita akan membuatkan kolam di sebelahnya lagi yang di timurnya ini nanti kurang lebih ada dua kolam lagi untuk penambahannya karena yang di sana ada itu ada kandang sapi itu, jadi kita buat kolam yang di sini sama yang sebelahnya tadi, nanti setelah dua kolam lagi untuk penambahannya. Untuk terpalnya tadi tebalnya segini, ini tipis cuma ini kuat ini untuk a 10 untuk Kita menggunakan kolam terpal semacam ini untuk pembersihan kolam sendiri kan biar lebih mudah untuk pembersihan kotorannya dan ini lebih modern lah untuk kolam zaman sekarang ini untuk kolam yang belah yang di sana itu kolam alami belahnya itu kolam ukuran 30 kali 20 meter jadi beda sama yang kolam terpal ini ini enggak pakai terpal yang di sana ini kata aku yang jendol kumpinya yang terpal ini seperti ini. sampai terus keliling jadi pojok utama ini yang pojok belum saya benayi nanti. Nah, ini bisa sampai bisa dilihat lurus sampai ujung sana mungkin ada beberapa yang berbelok ini jadi nanti dibenai lagi nanti secara langsung diisi penuh air supaya dinding kolamnya yang ini seperti terpal yang mentung ini nanti bisa untuk rata ini bisa, nanti bicara atas semua ya. itu untuk terpalnya kita menggunakan yang jahitan, seperti yang itu sudah kelihatan kan jahitannya itu, jadi bukan lem-leman. ini pembeliannya kemarin saya ditolong Agung. jadi untuk batangnya tadi pemasangannya seperti ini. Nanti masih sebenarnya yang tanahnya ini tampilannya kolam seperti ini, untuk kolam ikan gurami ukuran 7 x 23 m. Nanti kita potong, ini belum kita potong untuk saluran pembuangannya itu teman-teman yang pengen buat kolam ikan gurami atau kolam ikan mungkin ini sedikit, sedikit untuk berbagi informasi soal pemasangan terpalnya seperti ini yang kami lakukan di sini jadi mungkin bisa kelihatan rapi lah untuk penataannya kita langsung isi penuh untuk airnya ini. Ya, itu mungkin tips dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen buat kolam ikan budami atau kolam ikan lainnya. jadi cara pemasangan terpalnya tadi seperti ini takunya tadi dibuat seperti lurus seperti ini juga biar kelihatan napi itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh